Halo guys, balik lagi bersama saya di Rafa 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan memilih review boxom mercon. Wow, ini pedas sekali guys, ini bakso mercon lihat. <tinyat> Warnanya merah, gila sih. Daudah, nggak usah kelamaan guys, kita langsung review aja gimana rasanya. Ya kan, kita orang-orang sih, ini rasanya pedas dan menggila sih. Karena juga bakso mercon. Ini. Pak. Bah, ada di dekat gelonggongan Ya, itu dekat pasar yang sama. Ini isinya ada sayandung jamur, terus ada sawi, ada tetelan. Tete Maksudnya isinya telur. Terus ada, Ini isinya lengkap dan enggak usah pakai lama. Pokoknya mau saya langsung makan. Tuh. Nah, Mantap. gila. Sih. guys cerita mau review hasilnya ke orang-orang sudah dah, tapi sih belum tahu ya kita langsung saja ya guys. <tuh> hmm, Guys, ini saya mau langsung potong-potong. Potongannya potong -potong gitu, gitu. Ini langsung saya makan dulu ya, guys, untuk rasanya. Bismillah, ya, mari. Ini <tong> hmm. pad. Meresah sekali, guys. Cak kasihan. Oh. Saya sini. Kamera. Hmm, mantap. Jadi masuk kecil dulu. Baju ya, di mana? Saya nyakuin, ya. oh. ya. Saya mau langsung habisin ya, guys. Bakasih belinya di nih mundur. Hmm, Oke. Okay. Dan ini videonya nggak bisa, guys. Maaf banget. Terima kasih yang sudah menonton. videonya sampai sini saja. Penutupan. Dan jangan lupa like, comment, and share dan bagikan video saya ke teman-teman anda. Oke. Okay.